Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Semoga kita hari ini Masih dalam kesehatan dan ceria selalu Sahabat Tani baiklah Kali ini saya mengajak Sahabat Tani semua untuk melihat Kondisi Jahe yang kita tanam Di ban bekas sahabat tani. Jadi sahabat Tani kalau ada Ban bekas di rumah Jangan dibuang Sahabat Tani bisa menanam jahe Di ban bekas Sahabat tani, ini dia sahabat tani jahe yang kita tanam di ban bekas. Sahabat tani bisa melihat di sini, ini kondisinya. Baiklah, sahabat tani, saya akan membahas kali ini. Kok bisa jahe ini tumbuh subur tanpa pemupukan? Sahabat tani, jadi sahabat tani ini, sahabat tani lihat-lihat dulu. Ini kondisi uh, jahe kita yang saat ini, yang kalau yang di sini ini yang kita nampakkan di sini ini masih berumur empat bulan sahabat Tani jadi empat bulan seperti ini sahabat Tani nanti kita pindah ke lokasi yang satu lagi juga dalam ban bekas yang kita tanam yang telah berumur enam bulan sahabat Tani jadi ini sekitar empat bulan sahabat Tani jadi dulunya ini uh, bibitnya itu setengah rimpang sahabat Tani setengah rimpang dan kita patah-patahin dan kita tanam sahabat Tani jadi sahabat tani dalam pembibitan juga. Jadi rimpang yang kita patahkan jangan langsung ditanam sahabat tani. Biarkan sahabat tani getahnya mengering yaitu sahabat tani jemur dulu barang satu atau dua jam. Setelah getahnya kering sahabat tani baru sahabat tani uh, tanam. Jadi sahabat tani ini dia uh, jahe kita yang telah berumur 6 bulan sahabat tani. Dia telah berbunga. Oh ya sahabat tani. Jadi di sini yang media tanam yang kita pakai, sahabat Tani, di dalam bekas ini adalah tanah 50% dan sekam murni 50%, sahabat Tani. Jadi dengan campuran tanah 50% dan sekam murni 50%, sahabat Tani, jadi membuat tanah gembur. Jadi dalam posisi tanah gembur, jadi umbi atau rimpang yang kita tanam, jadi lebih cepat, membesar sahabat tani. Sahabat tani bisa lihat ini semua yang kita tanam adalah setengah rimpang jahe gajah. Jadi sahabat tani perlu kita perhatikan jangan langsung ditanam setelah dipatahin sahabat tani. Jadi rimpang-rimpang yang telah dipatahin untuk bibir sahabat tani jemur dulu biar dia getahnya kering sahabat tani. Ini kondisinya sahabat tani perhatikan ini Jahe gajah yang telah berumur 6 bulan, sahabat tani, ini pada subur. Oh ya, sahabat tani, jadi sahabat tani di sini, jahe itu Menyukai daerah lembab. Di sini tidak full matahari, sahabat tani. Jadi, sahabat tani, di, di mana yang kita tanam ini di ban bekas. Jadi, posisi jahenya dia baru mendapatkan cahaya matahari antara jam 11 sampai jam tiga siang sahabat Tani jadi sekian lamanya saja yang terkena matahari sahabat Tani, jadi pada hakikatnya kehidupan jahe itu tidak menyukai daerah panas atau full matahari sahabat Tani, jadi sahabat Tani jahe itu menyukai daerah lembab dan tidak full matahari uh, ini sahabat Tani kondisinya dia itu menyukai daerah-daerah lembab jadi tidak matahari saya ulangi sahabat Tani jadi sahabat Tani bisa perhatikan ini adalah jahe gajah yang telah kita tanam enam bulan yang lalu ini kondisinya telah berbunga sahabat Tani ini sahabat Tani perhatikan ini uh, jahe gajah kita yang sangat subur dan tanpa kita lakukan pemupukan sahabat Tani jadi sahabat Tani kalau ada ban bekas jangan diuang ya, bisa sahabat Tani gunakan seperti ini lebih praktis kita tanam di bahan bekas karena dia dan bisa menjaga suhu kelembaban karena dia langsung kena tanah dasar sahabat tani beda dengan kita budidaya jahe di keranjang sahabat tani jadi kita harus full menyiram kalau ini tidak sahabat tani karena dia kalau hujan tersiram sendiri dan bisa juga dengan embunnya pagi sahabat tani bisa mencukupi kadar air untuk Tanaman jahe kita sahabat Tani Jadi sahabat Tani ini Ini dia kondisinya jahe Yang kita tanam di ban bekas Nah ini pos posisinya sahabat Tani ini, ini dia telah berbunga Dan nanti setelah Umur satu tahun kita Akan panen karena untuk kita jadikan Bibit kembali sahabat Tani Jadi sahabat Tani perlu diperhatikan Bahwa jahe itu Tidak menyukai full matahari Sahabat Tani ini sahabat Tani kita lihat di sini kondisi di jahe gajah yang kita tanam di dalam ban bekas. Jadi, kalau ada ban bekas di rumah atau ban bekas yang dibuang, sahabat tani bisa ambil. Ini di sini kita pakai semua ban mobil bekas dump truk jadi agak besar, tidak lebar, sahabat tani. Ini dia, sahabat Tani, kondisinya ini ini adalah yang telah berbunga. Berbunga ini, sahabat Tani, ini gundukannya kita tambah, sahabat Tani. Jadi setiap, sudah nampak rimpangnya, kita ambil sekam yang kita campur dengan tanah, yaitu sekam 50% dan tanah 50%, jadi kita timbul lagi, jangan nampak, rimpangnya keluar, sahabat tani. Jadi kalau nampak rimpangnya keluar, dia agak putih, sahabat tani akan berwarna putih dan rentan terhadap serangan penyakit. Jadi sahabat tani timbun, misalnya nanti kalau memang ada ayam datang kan bisa di itu sahabat tani. Jadi sahabat tani timbul lagi, jangan nampak rimpangnya. Jadi ini ini gundukannya ini sudah full rimpang sahabat tani. Jadi sahabat tani cukup sangat subur kita tanam jahe di ban bekas sahabat ini jadi ini kondisinya sahabat ini bisa perhatikan di sini yang kami tekankan carilah tempat-tempat yang teduh untuk budidaya jahe baik di tanah uh, perkebunan atau di mana saja sahabat ini karena jahe itu paling suka dia daerah lembab dan tidak full matahari Ya, ini sahabat Tani kita telah mendapatkan pengalaman di lapangan dan ilmu yang kita dapatkan hari-hari di lapangan, sahabat Tani. Ini apa yang kami politikasikan, sahabat Tani, yang pernah kita lakukan. Jadi, sahabat Tani, sini ini tidak pernah kita semprot dengan insektisida ataupun Uh, pesisida lain, sahabat tani, jadi ini adalah full sederhana dan tidak memakai pupuk. Dia yang dari kita jadikan pupuk adalah uh, sekam padi murni, sahabat tani, karena sekam padi murni itu sangat cukup bagus untuk tanaman karena dia mengandung, mengandung uh, unsur fosfatnya, sahabat tani. Jadi, fungsi dari sekam, sahabat tani, sekam murni padi itu bisa menjaga kelembaban dan bisa menjaga uh, kualitas tanah terhadap pori-pori eksigen yang uh, terus larut dalam tanah sahabat tani jadi banyak fungsi dari media tanam kita yaitu sekam murni padi sahabat tani jadi sahabat tani bisa perhatikan ini subur subur luar biasa tanpa menggunakan pupuk apapun sahabat tani jadi sahabat tani bisa tanam Uh, jahe Gajah uh, hanya menggunakan Unsur tanah 50% Dan uh, sekam padi murni 50% sahabat Tani Ini sahabat Tani kondisinya Sangat luar biasa subur Cuma dia dikala musim panas Musim pengering Kita hanya menggunakan air Untuk menyiramnya saja Untuk menjaga kualitas Kesuburan kelembaban pada media Tanam kita sahabat Tani ini sahabat tani perhatikan, ini adalah budidaya jahe di ban bekas. Yang kita gunakan di sini adalah media, ta media tanamnya adalah ban bekas dan tanah 50% dan sekam padi murni 50% sahabat tani. Tanpa menggunakan pupuk apapun sahabat tani. Jadi lebih subur sahabat tani. Ya ini dia di dia ini kondisinya ini jahe yang baru berumur 4 bulan sahabat tani udah full dia full uh, merambat sampai penuh dari ban uh, bekas yang kita jadikan media tanamnya sahabat tani. Demikian pembahasan kita tentang uh, budidaya jahe di ban bekas kali ini sahabat tani. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wa